gimana sih ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel Cyberescaufes. official oke jadi video kali ini di sini saya akan membagikan preset alikwalan lagi guys ya. Oke tanpa perlu lama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga guys.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 kita lanjut ke preset yang keenam oke lanjut ke preset yang ke guys <SILENCIO> oke lanjut ke preset yang ke 8 guys Oke lanjut ke preset yang ke-9 ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-10 guys. Ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-11 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang kedua belas ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga belas ya. Oke, lanjut ke preset yang keempat belas, guys. Hello. Mama Frida. Mama Frida. Mama Frida. Oke, lanjut ke preset yang kelima belas, ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-16 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-17 Oke, lanjut ke preset yang ke-18, guys. <San> Oke, lanjut ke preset yang ke-19. <San> Oke, lanjut ke berita yang ke-20 ya. Sekali kelepas, takkan kekejar. Emangnya, gue jika apa mau cocok-cocok, apa sih wahyu? <tuh> <tuh> oke, okay guys, semoga itu segitu aja Bersih-bersih, semoga kalian suka. Jika kalian suka, kalian bisa share video ini ke Jangan lupa kalian subscribe juga, guys. Ya, oke, okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya.